doa Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus amin Allah Bapa Yang Maha Kudus kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah kau curahkan ke dalam hati kami kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami Menjadi baik kehadiranmu sendiri Dan bersama dia pula kami telah kau lahirkan kembali menjadi anak-anakmu Dialah penghibur dan penolong yang kau utus dalam nama Kristus Dialah roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran Semoga dia mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan firman yang telah dikatakan oleh Yesus, agar kami selalu dituntun oleh Firman-Nya. Melalui roh kudus ini, sudilah engkau membimbing gerejamu, para pemimpin dan pembantu-pembantunya, dan berilah mereka kebijaksanaan sejati. Semoga karena bimbingannya, kami semua boleh menikmati buah roh, kasih, sukacita, Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri Semoga roh kudus selalu memimpin kami dengan lemah lembut dan ramah Serta menuntun kami dengan cermat dan teguh Semoga ia menjadi daya ilahi di dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat Dan mengantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi